Dolar New Zealand, USD bullish, awas ada potensi koreksi. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga Dolar New Zealand, USD sedang tertahan di sekitar area resistan. Jika, pergerakan dolar New Zealand, US di harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,62867-0,62643 sampai maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,63817. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.62643 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.62880. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212